Halo sahabatku sekalian, selamat berjumpa kembali, dengan Bang Logo Channel, yang selalu berbagi gambar, berbagi produk desain, yang bisa kalian gunakan untuk keperluan pekerjaan, institusi, kantor, surat menyurat, promosi, branding produk dan lain-lain. Mungkin ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Dan tidak usah berlama-lama, marilah kita saksikan proses pembuatannya. Untuk yang minat sudah tersedia link download pada deskripsi video. Mengingat keterbatasan durasi, maka kami percepat videonya sehingga dapat menghemat waktu yang telah disediakan. Sebenarnya, masih banyak yang ingin kami bagikan, mungkin, kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya. Semoga, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan membantu kalian semua. Jangan lupa, like, share, dan subscribe.